Investornya yaitu animasi yang basicnya fine art. Mereka punya animasi yang berbeda. tenane nih, 800 Ya, kita jebol sumber, loh. lo sumbernya dari mana? Kita beli, Mas, dari Korea. berapa kalau nggak salah, 800 hebat. Iya, uh tenang, nih. Mas. Ini aku baru proses, kita siap-siap aja, kamu gawe apalah biar hmm. biar investornya tahu bahwa kita mampu membuat animasi. Hmm. Ya kita berkarya jadi animasi, kita publish di YouTube waktu itu di YouTube. Uh, beberapa bulan kemudian, datang sebuah pinggisan berisi hard disk delapan puluh giga, hmm. yaitu hard yang isinya game hmm. dari Korea yang dibeli nyampe di Jakarta karena semuanya sudah siap silakan dioprek waktunya sekitar 3-4 bulan untuk menaikkan game ini menjadi game kita hmm. karena lisensinya udah, udah kita beli okay. apa yang terjadi mas ada sekitar 15.000 file bahasa korea hmm. oh bahasa inggris saja kita udah berada <tuh> Google Korea, gitu. Ya beruntung saat itu kan Google Translate enggak kayak sekarang mas hmm. Baru di develop Kamu uh, Apa ya masukkan kata apa ya keluarnya apa gitu loh Nah kemudian Ya kita beruntung ada satu orang Korea Asli yang menikah dengan Seorang perempuan lokal Dan dia anaknya baru lahir dan dia butuh duit hmm. Ya udahlah cocok hmm. nah, Kemudian hmm. kita bisa Ya, singkat kata punya game yang bisa kotak kita oprek Dan Indonesia belum ada Ustaz. Hmm. Nah intinya saat itu umurku 28 dan aku punya nazar uh, Bahwa umur 30 aku sudah harus bisa mandiri secara finansial Secara perusahaan aku harus punya sendiri gitu hmm. Akhirnya tepat di usia 30 aku mengundurkan diri Dan minus balik Jogja Bali Jogja karena uh, sudah mulai terlalu banyak orang di situ, hmm. banyak kepentingan dan aku memilih untuk tidak mau berkompetisi. Nah dan uh, semangat awal tuh udah ga ada mas, terlalu banyak orang hmm. dan kayaknya aku nggak bisa deh hidup di sebuah gedung tinggi yang apa ya yang hmm. yang yang aku nggak nyentuh lemah. Hmm enggak ada udara seger semuanya AC nah saat itu kemudian timbun satu satu kebutuhan aku harus bisa bikin animasi dan isunya saat itu adalah membuat animasi dengan software yang legal hmm. apa itu? aku ketemulah Blender hmm. Blender itu software 3D animasi modeling dan macam-macam yang lisensinya itu open source kayak Linux hmm. jadi kamu bisa download gratis modifikasi nge-upload atau menjual hmm. nah itu kayak semacam suntikan ideologi itu yang kemudian jadi aneh ya? apa, Tito, bisa Cup dan Blender ya? nah itu kan konjol-konjol nah. karena, karena, karena karena ada satu pertanyaan gini Mas Iqbal ketika kita mau mem membuat sebuah gerakar itu ada pertanyaan, kita nyari dulu ada nggak ya orang yang kayak kita hmm. kalau nggak ketemu kadang-kadang dalam diri kita muncul hati kecil kita ngapain ragu ya ngopo sih kue boleh uang ambok kue nyepak ya tanpa ampun kemudian itu otomatis menjadi dasar kita untuk jalan dan kemudian kita menjadi menjadi, menjadi uh, pionir di situ dan aku tentu ada pionir sebelumnya hmm. tetapi Enggak aktif, dan kemudian aku memilih diriku untuk aku yang akan terusin, bukan terusin membuat apa yang kucil akan terjadi. Ya, kaum itu sendirilah yang bisa mengubah nasibnya. ada kan, gitu <laughs> ya? itu akhirnya decision of Blender Berarti, eh, ya, dari Blender, aku membuat Blender Indonesia.org dan itu komunitas yang sampai saat ini, 13 tahun, ada. 100 ribu orang hmm. online dari seluruh Indonesia yang saat itu cuman dari 10-20 orang hmm. uh -uh. 10-20 orang terus waktu tut uh -uh. tutorialnya kan enggak ada mas karena YouTube itu masih trici. Hmm. jadi kita YouTube itu hanya yang akses adalah orang-orang yang di kantor handphone hmm. enggak kayak sekarang masih BlackBerry tuh awal-awal hmm. Twitter itu maka kebutuhannya adalah aku bikin workshop dimanapun mm. dimana ada kesempatan aku bisa ngisi, mau di pesantren, mau di SMK mm. di universitas dan waktu itu ada blog mm. kita nulis tutorial, aku bikin majalah online dan sampailah terdengar sama kominfo mm. oh ada tokoh, namanya dianggap tokoh ya mm. dan mereka mengasih penghargaan kepada tokoh dan komunitas terbaik di open source, karena geratannya saat itu adalah yang menggunakan software legal ya? iya, karena waktu itu pembajakan di Indonesia itu mulai menyusahkan terutama dari pihak yang Microsoft sebagai penjual software nah, sehingga dibutuhkan alternatif pembuat uh, animasi atau multimedia yang tanpa melanggar privasi atau lisensi nah, karena aku udah mulai duluan mas hmm. ya tentu aku, kalau nyari to nyari nama Blender di Google atau Open Source kan ketemu jenengku tuh I. Nah aku beruntung ternyata Karena aku siap maka aku beruntung Jadi, Nah makinlah besar aku dapat Satu kesempatan untuk Ngajar di Gunadharma UI I. Dan hampir Universitas terbaik di Indonesia I. Bayangin seorang yang gak lulus satu, Kamu ngajar S3 I. Kamu. I. kamu ngajar dosen dosen di uh, di universitas swasta hmm. yang mau ngajar di TS, hmm. UNS, UGM itu yang kemudian membangun jadi komunitas iya ya, komunitas tapi sebelumnya kan aku balik Jogja ya. dan aku minta masih balok itu itu hmm. Mas cariin ada nggak orang animasi di Jogja yang yang mau diajak diskusi dan waktu itu dikenalin sama orang Telkom ya ini mm -hmm. Telkom masih Iqbal kemudian sama Mas Andri Susio yeah. orang-orang yang animasi di zaman 90-an yeah. senior lah senior mm -hmm. kita diisi nah ya berkat itulah uh, kemudian di Jogja aku mengenal orang-orang animasi mm -hmm. termasuk Apri dan lain mm -hmm. nah singkat kata uh, Blender ini menjadi petualanganku selanjutnya untuk kemudian Aku belajar animasi dari ilmu yang kuserap sedikit-sedikit sikit tadi, ini hmm. rupa, desain, hmm. musik, teater, pedalangan, dan lain hmm. nah. nah, tapi Ada satu pertanyaan, orang-orang Indonesia ini kan uh, Dia kalau dikritik atau atau diajarkan Dia akan nyari, kamu siapa kok ngajarin aku? Hmm. Bukan fokus ke ilmunya apa ya, hmm. yang bisa aku pelajari hmm. Dia malah takon gue ya mas. Belajar lagi emang itu sih apa. Nah ada satu teori wave wave marketing dari Hermawan Kertajaya yang I. yang ketika ini udah zamannya orang tidak jadi guru I. tapi I. orang sama-sama belajar belajar bareng ya Sinau bareng Sinau bareng I. apa namanya berkembang bareng. I. Ya udahlah di situ aku mulai mulai berpikir untuk untuk, uh, karena kritikan dorongan tadi, yaudahlah aku bikin, aku pikir aku harus bikin produk. Dan saat itu kebutuhannya adalah produk film. Hmm. Nah tentu saja internet tadi membuat kita bisa melihat apa yang sedang terjadi di Amerika, hmm. di, di di Rusia, di yeah. Eropa. Gitu. Nah, ada yang namanya project yang nantinya akan aku mulai tahun ini, open movie, hmm. itu adalah... Project gotong royong membuat film mm. siapapun bisa membuat ikut diskusi ikut biayain, ikut produserin atau menjadi strada mm. Nah aku mulai dan gagal saat itu tuh mm. penetrasi internet belum seperti sekarang mm. Nah tujuannya adalah tadi ke Eropa tadi kan mm. gimana caranya aku bisa membuat film tapi bisa dinikmati global mm. Karena aku tadi besar di komunitas, hmm. tahun 2010, hmm. aku kenal lah teman-teman pembuat -teman film hmm. Di Jogja ada JAF, hmm. ada FFD Nah disitulah kemudian loh, teman-teman ini udah ada yang ke Busan, Korea, ada yang ke Eropa Ada di Amerika, dari mana mereka dapetin Oh Ya mereka bikin film mas, film pendek dan filmnya dibiayai sama satu institusi Oke, okay. kalau oh, di animasi ada nggak? Akhirnya nggak ada deh hmm. Nah, ketika aku ngantor di wayang ukur Salah satu temenku yang kemudian kerja di IV mm. Dia membuka peluang untuk kesempatan kerjasama uh, Go to Institute IV membuat sebuah um, Kayak semacam ini ya, lokakarya mm. Workshop yang dimentoring oleh seorang sutradara dari Jerman dan Perancis, mm -hmm. pemenang Oscar Di Jakarta mm. Tapi syaratnya mereka harus mencari tiga uh, sorry proposal terbaik dari sutradara muda atau calon sutradara muda yang umurnya di bawah 35 lima. Hmm. Akhirnya terpilihlah sekitar 35 proposal dan dipilih tiga. Hmm. Dan ada wacana dari tiga orang ini akan dikirim ke sebuah festival. Hmm. Nah satu minggu sebelum itu. Aku yang paling nggak siap karena belum mm. punya paspor, mm. bahasa Inggrisnya masih gitulah. Nah, kemudian dua orang ini berangkat ke Leipzig Festival itu ada mm. di, di Jerman. Mm. Nah, aku nggak kemana-mana mas. Ya udahlah, aku fokus ku workshop dan saat itu uh, aku fokus untuk membuat film debut film pertamaku dalam bentuk proposal. Mm. Proposalmu akan kamu uh, presentasikan di Eropa.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 Ya ada kebutuhan untuk aku presentasi di salah satu festival terbesar belftua di dunia. Ada di kota Annecy, selatan Prancis. Di si. aku harus mempresentasikan karyaku. yaitu belum belum jadi film sih Aku pikir tuh wah ini cuma proposal berapa lembar itu loh. Nggak apa-apa. Justru itu kamu nyari funding. Siapa tahu ada yang biayai, ada yang produseri Oke, okay. kamu nyari produser aja, oh, bisa ya, oh, bisa. Tapi kami nggak bisa membiayai. Terus aku tawarkan Koni. At eh. kata Koni mau, tapi kita belum siap. Akhirnya kita melengkapi dokumen, ingin paspor, Sinau bahasa Inggris, ahisaisone lah. Kalau Koni udah, udah, udah bisa bahasa Inggris ya, meskipun meskipun nggak nggak seperti natif Inggris uh, lah ya. Tapi uh, dia bisa ngomong, presentasi, dan aku ikut ngegongil. Intinya hmm. aku bisa mengungkapkan pikiran lu dalam bahasa Inggris. Nah, tapi menuju ke sana kan nggak ada biaya, mas? Biaya lebih biaya ini. Hmm. Yo, ya usaha gitu loh. Usahanya apa? Nyari funding, sok biaya biayai oh. Aku nggak tahu aksesnya dan dikasih tahu sama temen bahwa coba nyari di Camp Barangkali kamu bisa dibiayai, aku nyari, sudah susah waktu hmm. itu, tapi pada akhirnya aku dibiayain uh, Berapa juta itulah, tapi tiketnya kalau aku dibiayai V, KONI, dibiayai Kemdikbud, sama hmm. waktu itu ada teman dari Jerman mengusulkan untuk aku ngafar lagu Indonesia dan dibayarin sama teman-teman ramu kaya di sana dari sebuah lagu itu mereka menyumbang 1.200 dua ratus mm. juta. ya mm. juta. Ya intinya kita aman, tapi kita harus nyanyi di sana di depan mereka, kita harus ngasih sketchbook tadi yang yang itu waktu itu salah satu mata pencaharian kami sama mm. workshop adalah kita membuat buku. Mm untuk kebutuhan sendiri sih awalnya karena hmm. suka nyeket tapi bukunya kualitasnya jelek kita kemudian membanding buku sendiri. Hmm. Nah. Sudah 2015 kita berangkat ke Eropa dan sukses. Sukses itu ukurannya apa ya? Presentasinya lancar. Hmm. Kita dapat kenalan. Itu cuman 17 menit, Mas. Kita dapat kenalan di dunia dan motoku melek. Loh ternyata neng in Eropa ini animasi rakyat yang ada neng TV ya Dragon Ball mm. atau Doraemon mm. mereka punya animasi yang berbeda yaitu animasi yang basicnya fine art mm. yang aku kan gue di fine art mm. berarti ya, ya para dikuat tentang fine art kemudian berubah juga ya? berubah, ternyata Eropa galeri udah sepi mas mm. Galeri berubah ke festival, festival animasi He. Hanya orang-orang tertentu aja yang masuk galeri yang masih klasik lah ya yeah. Tapi hari ini, arsip-arsip Eropa adanya di animasi He. Nah, sejak itulah kemudian kalau gitu, aku akan membuat sesuatu di Jogja Kenapa Jogja ya? Karena kak, aku, pertama basic kedua memang lingkunganku orang-orang Orang-orang lukis, ya yeah. fan art gitu balik lagi, Nek dirimu punya informasi banyak, pinter katakanlah ya, atau punya ilmu lebih lebih dulu dari teman-teman yeah. yang lain, terus kamu mau cerita sama siapa? Yes Enggak enak tuh kalau yang kamu ceritain Orato. Waduh. Ini kita kalau cerita ilmu kita yang kita temukan di sana, so, yang ngarap doang. Yeah. Iya. Ya kebutuhannya akhirnya kita nyari audien, hmm. si nau bareng mau aku, inspirasinya dari wedangan salah satunya Ya udah kalau gitu kita bikin workshop meliling uh, si nau bareng ngeliling ya karena Mas Iqbal waktu itu S15 yang aku kenal hmm. sudah mulai wirawiri ke Karanganyar ya aku akhirnya direkomendasiin ke melting pot, sampai hmm. ngeliling peralatan iya, sampaikan nama santri Ya, BNB. Iya, BNB. Akhirnya kita bikirlah bulanan pertemuan, yo dari mulai Rab dong, mas. Itu yang jadi animasi klub itu ya? Animasi klub. Animasi klub. Ya, tujuannya saat itu adalah aku pengen atau kelak kalau orang dengar kata animasi itu orang akan ingat kita di Nusantara. Iya, Indonesia. Indonesia atau hmm. Nusantara. Kalau anime kan cepat. Iya. Animation ah, Eropa lah, Satu-satunya acara adalah dengan berkarya sebanyak-banyaknya hmm. dengan mencari calon-calon istra, uh, sutradara muda yang yang kita akan cari orang dan ya akhirnya kita nemu hmm. di tahun yang sama aku ngajar di animasi ISI yang kemudian teman-teman dosen mengusulkan untuk bisa kok kuliah wajibnya di luar. iya hmm. udah akhirnya audienya ya murid-muridku ya, berikut sendiri, hmm. mahasiswaku. Nah, di minggu itu email datang untuk karena film udah jadi ya tadi mm. yang Roda Pantura jadi dengan keterbatasannya akhirnya diterima di e, dua festival yang pertama adalah ITFS itu Stuttgart mm. itu di Jerman festival animasi terbesar di sana yang kedua adalah festival animasi di Athena Yunani. Mm. Ya udah akhirnya ke Eropa lagi mas. Perangkat yang kedua. Kedua. Mm. Tapi seperti biasa ya ada duit. Mm. Biayangi arah pronomar duit, solusinya nih, solusinya yo nyari funding grant, tapi ternyata waktu itu ada salah satu lembaga pemerintah yang nyopot kreatif. Hmm. Aku pikir punya duit ternyata enggak kan, Hi. dan saat itu kami kesulitan untuk berangkat ke sana dan temanku tadi gusulin. Oh, ada kok mas lembaga yang namanya Pusbang Film. Hi kamu bisa nyari grand, ayo aku bantu akhirnya kita dapat update kalau yang pertama aku berangkat berdua Hi. yang kedua aku berangkat berempat animatorku sama musik direktorku ini si mas Guntur ini Hi. Hi. ya berarti kan tambah duitnya kan? kita butuh 120 juta animaturnya siapa yang diajak? anji, Yanuariska yang perempuan Hi. Hi. yang dulu ikut Nah, akhirnya kita berangkat dengan banyak Tantangan bikin paspor Harus punya rekening sekian Puluh juta Hi. Nah, di tengah perjalanan Proposalku diterima salah satu Lembaga pemerintah tadi Tapi aku udah sampai Eropa ya Tak tolak toh <laughs> aku, aku ibangga, toh di polisi India okay. selat, ya. <laughs> Tapi oke okay lah, karena yeah. Aku beruntung Punya teman-teman yang baik Ya masih banyak Orang-orang yang kita enggak, bukan darah daging kita, hmm. bukan satu rumah Itu entah dari negara manapun, hmm. kalau kita baik sama orang ya kelak kita akan dapat kok biasanya hmm. hmm. itu. loh nah, Akhirnya yang saat itu cuma satu kota hmm. Aku di lima kota, aku kelima kota hmm. Paris, Stuttgart, Polandia Oh hmm. um, hmm. ya, Berapa itu? Tiga tapi sebenarnya lima lima pertunjukan. Hmm. Yang biayanya siapa ya teman-teman yang dulu pernah kubantu. Hmm. Nah akhirnya wah kayak konser itu kayak kita keliling koyok koyok koyok koyo, di GTA hmm. hmm. Ya. Nah dari situ itu berapa lama berarti mas? Ya, apa, uh, kunjungan kedua itu berapa lama di Eropa? Sebulan. Satu bulan, ah, di, lima festival, ya? di lima festival di lima acara Di, di sekitar 4-5 negara, mm -hmm. tapi ada di lima pertunjukan, lima mm -hmm. festival Nah, pulangnya mas, animasi klub tadi udah 6-7 episode mm -hmm. uh, Sebelumnya aku ketemu sama orang Polandia di Cimahi Dan aku nggak kenal siapa, tapi kok punya kesan yang sama mm -hmm. Akhirnya kita memutuskan untuk bikin festival di bulan Oktober 2017 Pertemuan singkat 2 jam itu menghasilkan sebuah festival hmm. Dia sebagai programmer, poni sebagai festival director Aku sebagai executive director ya, intinya saya punya duit Oke Jadi sampai pulang dari Eropa persiapannya 2 bulan Kita harus membuat festival internasional Itu sudah punya nama belum? Waktu itu? Ya, belum Isi, Berarti main acara dong Akhirnya Apa ya yang mewakini Indonesia? Iya, craft. Animation is craft. Hmm. Animation gue ora teknologi, man. Animation gue mbakte sebenarnya. pengguntingi hmm. guntingi kertas, gue hmm. apa ngecat, itu kan crafting. gitu. Hmm. Nah, kira kita putuskan dimulai dari Yogyakarta bukan jadi karena animasi juga tidak hanya computerized ya? Oh enggak, animasi itu Luas, semua ya? bidang ada di sana. Hmm. Dan itu Iya, sekarang masih belum tahu pencapaian tertinggi di teknologi itu ada di game dan animasi. Mm. Orang bikin 4K, 8K itu untuk mm. nonton film sama main game. Mm. Itu. Nah, maka sebenarnya animasi ini uh, kerja antara departemen art mm. sama science. Mm. Jadi art sama science itu bukan disiplin ilmu yang yang yang harus kompetitif tapi saling menginspirasi hmm. orang seni itu membuat orang teknik mikir pecarane aku wik, gambar menggambar komputer mirip dengan gambar di hmm. sehingga mereka meng, apa, mengharuskan mereka belajar coding akhirnya jadi software jadi brush dan lain-lain sementara karena teknis di komputer tadi itu menimbulkan Media-media baru di bidang art. Nah. Jadi seniman itu I saling mengisi ya dengan saya Iyalah, bukan hmm. orang yang, yang yang paling tahu gitu loh. Seniman itu juga karena ada orang-orang yang bekerja secara teknis di di luar seniman. Kalau nah, nggak siapa yang bikin kanvas? Yeah. Siapa yang bikin uh, okay. apa uh, CMYK? Hmm. Siapa yang bikin Chatmu itu hmm. itu itu kan produk sains. Hmm. Jadi kalau orang bilang seni adalah, ya seni adalah untuk seni loh nggak bisa. Kamu hmm. kamu butuh orang sains untuk untuk riset. Gitu. Nah makanya kita nggak boleh jumawa bahwa orang seni harus berarti berusaha. menuju craft dari menuju craft. Itu dapat inspirasi nama craft itu tempatnya kapan kira-kira? Ya kira-kira setelah animasi klub kedua ya. Gitu. Hmm. Nah itu. Traff Animation Film Festival hmm. Kenapa nggak pakai nama Jogja? Hmm. Karena, buat kami, karena Piotr itu juga bukan orang Indonesia Ini tuh murni karena orang-orang yang cinta animasi tradisional hmm. Kenapa? Karena hari ini Itu kayak industri gini loh Kalau kita nonton film animasi hmm. Itu selalu pertama untuk anak-anak hmm. Animasi itu adalah 3D hmm. Animasi adalah kartun Loh, Sementara animasi itu ada lebih dari 20 teknik hmm. Yang karena industri tinggal 3-4 teknik hmm. Sama kan kalau tanaman itu ada Selain beras sama hmm. ketela kan ada Cipruan atau Yo. talo tapi karena nggak di industri kan jadi nggak dikenal hmm. Semangat kami adalah Kamu bisa berkarya kok tanpa pakai komputer yang canggih hmm. Cuman pakai biji-bijian Cuman pakai pasir kamu warnai, kamu hmm. kasih light bulb Jadi berkarya itu uh, Atasnya adalah Imajin Asimu gitu loh Craft dimulai dari Yogyakarta Kenapa enggak Yogyakarta Animation Film Festival? Iya Belum. gue, aku ter, ter, uh, terpatok di kota Yogyakarta man. Sementara nek, besok aku mau bikin di Malang di Jayapura misalnya hmm. Masa aku pakai nama Jogja? Hmm. Yaudah lah, Jogja sebagai uh, starting point Kenapa? Karena Jogja adalah melting potnya nya orang-orang uh, terbaik di Nusantara untuk belajar hmm. Tapi Jogja adalah pemiliknya? Ya enggak Buat aku pemiliknya semua orang, enggak peduli itu kamu orang mana Bahkan teman-teman orang Indonesia ya? Oh iya hmm. lu justru orang orang luar negeri itu yang menemukan teknologi Nah mereka itu dari mana inspirasinya? Hmm. Dari timur hmm. Yang timur dengan spiritnya Dengan apa imajinatifnya tadi yeah. Nah maka orang timur dan barat itu kalau bisa kerja sama ya yeah. Bukan sama yang lebih bingung Nah menurut aku bukan paling nanti saling hmm. Hmm. Oke lanjut berarti craft uh, Pertama diadakan kapan tuh? Tanggal 28 Oktober. Kenapa? Karena Oktober adalah hari animasi sedunia, tanggal 28. Dan Dengan Nusantara juga ada Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda, Hei, mulai dari channel nah, ya. <laughs> Dengan mode... Iya uh, Pak tanggal 28 juga. 28 itu puncaknya ya, berarti sekitar tanggal 23. 28 Oktober itu kan hari Sumpah Pemuda. Ya dan juga hari animasi dunia hari animasi dunia klub gitu. Club. Uh, akhirnya dari tiga orang yang enggak tahu nih ini jadi atau enggak, tapi kemudian kita bisa menarik ratusan orang untuk datang ke Jogja hmm. kita nonton film bareng, workshop bareng bahkan tanpa mereka harus dibayar pesantannya mas dari, apakah cuma dari no, Indonesia? Malaysia, hmm. Polandia. Ada, ada berapa negara waktu itu yang terlibat? 46 negara. 46 negara. karena ada delegasinya semua? Enggak, enggak semua. Jadi ada 300 film yang masuk, yang diputar seratus eh seratus hmm. hmm. Terus craft kedua itu lebih besar lagi yang Mas Iqbal Aku minta bantuin hmm. bagiin untuk event itu. Hmm. Itu ada di Janggal ya waktu itu kita ya? Di channel sekitar 800 film delapan film, oh, kemudian seratus lima, yang ketiga lebih banyak lagi 1.800 film. itu pas pandemi berarti? Pas pandemi ada. Berarti ya. hanya hanya semacam ya? nggak ada event offline ya? Ada tapi penutupan aja. Oh cuma penutupan. penutupan. di di sini, di, sini? Di, di di di atas kan ada ruangan itu. Oh, emangnya ya? waktu itu gini temanku biasa itu bilang nggak apa-apa kok festival itu kecil yang penting hangat hmm. daripada besar tapi mereka itu sebenarnya cuma crowd crowdnya aja kamu mulai dengan kecil, dan kalau bisa eh, kamu mulai dari apa yang kamu punya nggak perlu mewah, hmm. tapi yang penting nggak utang lah iya. gitu oke, okay. berarti anima, craft animasi apa, craft? internasional. international animation, animation festival. festival ini sudah yang ketiga tadi kan, ya? yang ketiga, tahun ini yang keempat berarti berapa tahun, mas? craft? dua tahun per dua tahun ya karena tahun kedua biasanya kan karena aku juga kreator animasi maka aku butuh waktu untuk supaya orang enggak jenuh aja sih oke okay. sendiri sudah punya berapa produksi film selain Roda Pantura kalau film dari nah, kami itu. kita punya tiga tiga film terus ada Pantura Roda Pantura lost in Skaten lost in mau oh, kerjasama dengan uh, pemerintah Jogja yang kedua kosong, kosong yang ketiga itu eh, yang, ketiga. yang ketiga kosong awalnya kosong yang kedua tapi oh. ternyata dia lahir yang ketiga dari oh. film panjang film panjang, terus di sela-sela itu ada film-film pesanan Hi. dari LIPI yes. job, uh, job atau karya? bukan job nih, lebih ke karya oh. karena karena gini uh, ya aku punya tiga hal yang, yang harus masuk ketika aku harus mengerjakan sesuatu pertama ada kebaruan, aku belum pernah mengerjakan, kedua, aku punya update teknologi, software atau hardware. Yang ketiga, dia punya isu yang penting. Hmm. Isu apa? Ya salah satunya adalah isu perbudakan modern. Iya. Nah, ketika itu sudah masuk, sudah aku mengerjakan. Dan biasanya orang yang uh, mempercayakan kami sebuah uh, karya itu, dia akan akan berdialog dengan kami tidak mendikte, I. tapi mengajak kami untuk ya yeah, pikirannya kenapa tadi tanya job atau karya. karya karya Karena kalau job itu kan relatif brief ya. Nggak ada kami. Nantinya kita cuma menerjemahkan kebutuhan mereka, kita buat. Tapi kalau karya kan pasti akan misalkan itu dimulai secara independen, ya kita berpikir. Yeah. Setel -setel yeah. Tapi kemudian ketika kolaboratif kan ada negosiasi, yeah, ada penyesuaian segala macamnya sehingga kemudian kedua belah pi atau berapa belah piha itu kan terkomodir ya itu udah udah jadi hmm. kesepakatan kami sih bahwa setiap kali kita mengerjakan sesuatu kita nggak mau setengah-setengah kubik -setengah. go or gohong <laughs>